Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hey anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu selalu sehat, kan? Nah, kali ini Bunda mau mengajak kalian untuk menggambar. Menggambar apa ya, enaknya ya? Kali ini Bunda mau mengajak kalian untuk menggambar dengan teks. Vito. Apa itu teknik grafito? Kalian pasti penasaran bukan? Nah, jika kalian penasaran, tonton deh video ini sampai habis Tapi sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe Yuk kita nonton-nonton Pertama-tama kita mengkuraskan warna-warna cerah